Halo sahabat Zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang bakal kayak serta tajam melintir di bulan April tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Di sini kita akan bahas tentang empat zodiak yang bakal kaya-kaya tajam militer di bulan April tahun 2021. Untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya raya serta cjerung lintir di bulan April tahun 2021. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang bakal kaya raya serta cjerung lintir di bulan April tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang bakal kaya raya dan tajam melintir di bulan April tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini hanya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah 9 of sword ataupun 9 perang untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang di disini digambarkan bahwasannya seorang libra akan masuk kategori seseorang yang bakal kaya raya serta terjemulintir di bulan April tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra merupakan sosok seseorang yang dia bekerja pantang menyerah, tidak mau mundur sebelum mendapatkan kesuksesan serta keinginan yang ia inginkan. juga menggambarkan bahwasanya seorang Libra merupakan sosok seseorang yang pandai melihat peluang usaha untuk mewujudkan impiannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, meningkatkan keuangan serta kehidupannya. Di sini digambarkan apapun usaha, apapun yang Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra akan membuahkan hasil yang maksimal serta berdampak positif kepada kehidupan keuangannya, yang dimana di sini dikatakan seorang Libra akan lancar dalam segala sesuatunya, termasuk dalam pekerjaan, usaha dan bisnis, yang dimana di sini dikategorikan seorang Libra akan masuk sebagai seseorang yang akan kaya raya, hasil melintir di bulan April tahun 2021, dan untuk support energinya adalah. Page of Cup. Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang mengalami area serta tajam. di bulan April tahun 2021 yang dimana mana di sini apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra akan membuahkan hasil yang maksimal berdampak positif kepada kehidupan yang dimana mana di sini tujuan seorang libra untuk membahagiakan seorang anak. Dan di sini, seorang anak akan selalu mendoakan mensupport seorang Libra untuk menjalani usaha serta mendapatkan kesuksesan yang ia inginkan. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Libra akan mendapatkan rezeki yang dimana di sini berbentuk mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021. dan untuk kartu kesimpulannya adalah judgment. Cara umumnya, itu diartikan kesempurnaan. Dan jika kartu jangkemen kita gabungkan dari yang pertama di sini menggambarkan, kesempurnaan karena kesempurnaan keuangan akan didapatkan oleh seorang Libra di bulan April tahun 2021, yang dimana mana di sini ia lakukan dengan usahanya, dan di sini didukung seorang anak, serta mendapatkan doa seorang anak, yang dimana juga di sini menggambarkan bahwasanya seorang Libra bertujuan untuk membahagiakan seorang anak dan sini tidak tertutup kemungkinan seorang lima akan mendapatkan keturunan di bulan April tahun 2021 dan untuk zodiak yang kedua adalah Hai ataupun dua piala untuk zodiak yang kedua yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan April tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Pisces di sini digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih bagus, karir yang lebih bagus, keuangan yang lebih bagus, serta mendapatkan sebuah pasangan yang dimana mendorong seorang Pisces untuk mendapatkan kehidupan keuangan, karir, serta hubungan asmara yang lebih bagus di bulan April tahun 2021. Di sini digambarkan juga bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan dua proyek dua pekerjaan yang dimana disini hasilnya akan sangat maksimal dan disini juga dikategorikan bahwasanya seorang bisnis akan mempunyai dua usaha yang dimana usaha tersebut akan mendapat positif mendongkrak keuangan serta bisa menjadikan seorang bisnis kaya raya dan tajuk melintir di bulan April tahun 2021 yang dimana usaha tersebut diretis bersama seorang pasangan ataupun keluarga bisnis sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of One Secara umumnya, kue nopal itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa atau punya yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam di bulan April tahun 2021, yang dimana di sini seorang Pisces dikategorikan mendapatkan tawaran pekerjaan mendapatkan proyek pekerjaan yang berjumlah besar, dan juga di sini dikategorikan seorang bisnis mempunyai usaha bisnis, yang dimana Usahanya akan berkembang dan berdampak positif yang bisa mendongkrak kehidupan keuangan yang didukung oleh pasangan, didoakan oleh pasangan, keluarga serta orang-orang terdekat bisnis sendiri. Dan jika kartu jadinya kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan kesempurnaan karir, kesempurnaan keuangan, kesempurnaan kehidupan akan didapatkan oleh seorang fisik di bulan April tahun 2021 yang dimana di sini berdampak positif kepada keuangan kehidupan yang didukung oleh seorang pasangan serta keluarga bisa sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah Ace of Cup untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan ataupun dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok-seseorang -seseorang yang bakal gaya-gaya tanpa di bulan April tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru Memulai karir yang baru, memulai kerjaan yang baru, yang dimana usaha tersebut akan berdampak positif, yang dimana usaha tersebut akan mendongkrak kehidupan keuangan seorang Aquarius lebih bagus dan lebih meningkat lagi di bulan April tahun 2021. Dan di disini juga dikategorikan bahwasanya seorang Aquarius akan membuat satu usaha lagi, yang dimana disini usaha tambahan untuk mendongkrak kehidupan di bulan April tahun 2021. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Aquarius akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang di mana di sini pekerjaan itu berdampak positif bernilai besar ataupun di sini bisa dikategorikan seorang Aquarius akan menjadi seorang pemimpin di dalam suatu dunia perkantoran ataupun di dalam suatu wilayah dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang lebih tua dari Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Aquarius akan memulai usaha yang baru, pekerjaan yang baru, membuat usaha tambahan, ataupun bisa dikategorikan di sini seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya, serta tajam melintir di bulan April, yang dimana didukung didoakan oleh orang tua Aquarius, sahabat serta... Rekan-rekan, aku, hari sendiri, dan jika kartu jadlemen kita gabungkan dengan Zolik yang ketiga di sini, menggambarkan. Kesempurnaan karir, kesempurnaan pekerjaan akan didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan April tahun 2021, yang dimana mana di sini akan didampingi serta dibarengi dengan kesempurnaan keuangan yang diperoleh oleh seorang Aquarius di bulan April, sehingga di sini dikategorikan seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang bakar kaya raya dan tajam melintir yang didukung oleh seorang orang tua, sahabat serta rekan bintang Aquarius sendiri dan untuk sulit yang keempat adalah seven of pentacle ataupun tujuh koin untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini dikembangkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan April tahun 2021 di sini dikategorikan 7 pentacle 6 pentacle ataupun enam koin berada di depannya itu dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang selalu menatap masa depan menatap jauh ke depan yang dimana satu poin berada di bawah kaki itu merupakan satu peluang usaha yang ia ambil, satu peluang pekerjaannya ia ambil satu peluang yang ia dapatkan untuk meningkatkan keuangan kehidupan di bulan April tahun 2021 dan jika satu peluang itu diambil, maka peluang yang lainnya akan datang, serta ruki yang lainnya akan datang bersamanya di sini efek seorang Leo mampu melihat masa depan dan suka menatap masa depan akan tetap positif kepada kehidupan keuangannya yang gimana akan berbuah manis di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di disini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bakal kaya raya tajam melintir di bulan April tahun 2021 yang dimana sini seorang Leo mampu melewat satu pulau usaha untuk mendongkrak keuangan kehidupannya di masa depan, yang didukung oleh orang tua, sahabat, serta teman-teman Leo sendiri. Dan jika kartu judgment kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kesempurnaan akan didapatkan oleh seorang Leo di bulan April tahun 2021, yaitu di dalam kategori keuangan karir pekerjaan hubungan asmara kehidupan yang didukung oleh orang tua, sahabat, serta rekan-rekan Leo sendiri dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan April tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Pisces, yang ketiga zodiak Aquarius dan yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bakal kaya raya serta tajam melintir di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi amalannya.